Oke, guys, kita sudah ada di daerah dekat rumah sakit Pertamina di ada tempat makan bebek goreng yang mau gue rekomendasiin buat kalian semua. Nah, ini menu ada bebek goreng harganya murah guys, tahunan eh. cocok lah buat makan siang. Eh, gue duduk mana? Bak, nggak apa-apa ya syarat kami buat video. Ini sambalnya. mau A few moments later, ini deh guys menu yang gue pesan, isinya. Ada satu porsi nasi, hati ampela ini ukurannya besar nih guys, kayaknya hati ampela bebek nih. Terus ada tempe goreng, sambal dan bumbunya. Oh ya, di sini sambalnya bisa nambah ya guys. Jadi kalau kalian yang rasa sambalnya sedikit atau kurang bisa langsung minta aja ke mbaknya weh udah mau dia nasi aja udah Macem Ini yang, deh. api huh? ngisi, uh, oh api ngisi, what? api larangan boleh dong nggak ya ada lagi sepong ada nggak ada ada ada larangan ini luar ini bu jajanan pinggiran guys, okay, guys. Mm -hmm. oh, ya. padahal enak Oh, ngomong udah, oh, jadi. Mau oh, mati, oh, yang rebutan itu ini. Oh, coy, itu saya promosi A few moments later. Hey guys, kita bayar dulu. selesai ya, makan. Ya. Saya ati ampela tempe nasi dan air putih. Ya, ya Terima kasih ya. Sebelum video kita jangan lupa like, share, dan subscribe. Kalau video ini bermanfaat, oke? Okay? Da Dah.